Jumpa lagi bersama Arman. Hari ini, Arman akan membawakan cerita kembali, yaitu cerita tentang mistis dan misteri. Langsung saja, yuk kita saksikan bersama-sama. Siapa yang gak mau mendapatkan kos-kosan murah? Selain murah, berbagai fasilitas yang membuat sebut saja namanya Dika ingin menempati kamar kos tersebut. Yuk, mari kita saksikan pengalaman mistis yang terjadi di kamar kos tersebut. Sebagai perantau dan pendatang di kota yang baru, Dika mendapatkan informasi ada kos-kosan murah dari salah satu temannya yang bernama Rehan. Dika mengenal Rehan sudah cukup lama dan Dika pun meminta bantuan Rehan untuk mencarikan tempat tinggal berupa kos-kosan yang murah dan terjangkau. Kos-kosan yang dimaksud yaitu tidak jauh dari tempat tinggal Raihan. Saat pertama tiba di tempat tersebut, Dika sangat terkejut karena kos-kosan tersebut dari depan seperti rumah mewah. Si Dika itu ragu karena ia hanya mempunyai uang Rp 200.000 saja. Apa cukup uang yang dia punya? tidak berapa lama muncullah seorang wanita yang menyapa mereka berdua kita sebut namanya Ibu Wati nama pemilik rumah sekaligus kos-kosan yang akan ditempati oleh Dika Ibu Wati bersama Dika jalan bersama-sama melihat lokasi kos-kosan yang ternyata berada tepat di belakang rumah mewah itu Setelah melihat lokasi kos-kosan itu, Dika semakin ragu dengan harga yang begitu murah. Ia sekali lagi bertanya kepada Ibu Wati untuk memastikan harganya. Benar bu, kos-kosan ini seharga 200 ribu. Apa saya salah dengar? Kata Dika. Si Ibu Wati itu membenarkan dan memberitahukan bahwa harga itu sudah termasuk air dan listrik. Wah, murah sekali! Tanpa pikir panjang, Dika pun langsung membayar uang sewanya dengan hati gembira karena baginya itu semacam rezeki yang tak terduga. Dengan bantuan temannya yang bernama Raihan, Dika langsung membawa barang-barangnya untuk menempati kamar barunya karena saking lelahnya Dika pun memutuskan hendak mandi agar tubuhnya sekembali sehat dan segar perlu diketahui bahwa kamar mandi itu terpisah dari kamar kos jadi letaknya agak masuk ke pojok kos-kosan tersebut setelah mandi bukannya segar malah membuat Dika terasa ngantuk kemudian si Dika itu tertidur pulas dan kaget dia tiba-tiba terbangun jam 11 malam karena perutnya merasa lapar Dika membuka bekal yang ia bawa dari tempatnya raihan tersebut langsung saja bekal yang dibawa dari tempat reihan dia makan dan dia menikmati hidangan tersebut sambil menyalakan kipas angin yang tertempel di dinding kamar barunya namun saat sedang asik asiknya makan dia mendengarkan suara aneh dari lorong tepatnya di dekat kamar mandi Dika pun berpikir positif kalau suara itu adalah Langkah kaki penghuni kos yang lain. Karena dia orang baru, dia tidak belum mengenal teman-teman yang lain. Mungkin yang tinggal di lantai dua. Dika seketika lamunannya buyar dan pemikirannya pun mulai goyang. Secara mengejutkan, dia mendengarkan suara wanita yang sedang tertawa kencang. Dan berubah menjadi tangisan yang sangat pilu dan menyayat hati. ...dan membuat sekujur tubuhnya merinding. Tapi Sidika itu punya rasa penasaran. Sebenarnya dia itu penakut. Dan Sidika memutuskan memberanikan diri. Karena untuk memastikan apa itu orang atau memang bukan orang. Jadi setelah membuka pintu dan mengintip dari arah kamar mandi asal suara tersebut anehnya suara itu tetap terdengar namun Dika tidak melihat apapun di depan kamar mandi nah, ini aneh jadi suara asal itu itu dari kamar mandi anehnya seketika itu melihat kamar mandi masih tetap kering dan airnya pun cukup tenang setelah melihat kejadian itu dan mendengarkan suara yang aneh seperti tangisan Anna, disinilah seketika itu nyalinya Sidika itu mulai ciut dan dia memutuskan untuk mencoba tidur meski merasa sangat takut Sudah beberapa hari Dika tinggal di kosan itu Dika pun berkenalan dengan tetangga kosan yang lain, yang ternyata tinggal satu lantai dengannya. Waktu pun berlalu sudah, walaupun Dika merasa takut. Lama-kelamaan, Dika mulai terbiasa dengan gangguan yang ada, sampai pada akhirnya ada suatu kejadian yang membuatnya sangat terkejut. Sepulang dari kampus. Ketika itu biasa setelah pulang tuh mandi dan ingin menyegarkan badannya Dan ketika ia bersiap-siap pergi ke kamar mandi Di mana saat itu teman baru yang dikenalnya itu belum pulang Temannya itu bekerja ya di sebuah perusahaan nah, Temannya itu kan belum pulang Jadi yang ada itu hanya Dika yang ada di lantai itu memang kos-kosan itu sepi walaupun murah mungkin ya karena ada sesuatu hal ya nah saat sedang bersiap-siap hendak mandi Dika mendengarkan suara orang yang sedang mandi di kamar mandi karena kamar mandinya memang terpisah dari kamar kos-kosannya Dika pun penasaran dan memutuskan mengecek kamar mandi itu pikirnya jika memang manusia maka kamar mandinya pasti basah alangkah terkejutnya untuk kedua kali dia melihat lantai kamar mandi tersebut masih kering dan air bak pun begitu tenang jadi tidak ada yang mandi pada hari itu karena temannya belum pulang nah setelah kejadian itu, Dika sering mendapatkan gangguan lain. Mulai dari suara langkah kaki sampai suara burung gagak di dekat kamarnya. Hmm, Rindu. Lanjut cerita. Dika kembali mengalami sebuah kejadian yang membuatnya penasaran dengan riwayat tempat kos-kosan tersebut seperti kejadian sebelumnya kala itu Dika yang baru terbangun dari tidur pulas memutuskan untuk mandi karena badannya penuh keringat disebabkan udaranya agak panas di kamarnya sehingga badannya terasa lengket bekas keringat nah, di saat sedang mandi miram air ke badannya Dika mendengarkan suara tangisan yang sama seperti yang dirinya dengar saat pertama kali tiba di kos-kosan itu. Bahkan, suara itu lebih kencang dan terasa dekat. Sedangkan Dika posisinya masih di dalam kamar mandi. Setelah mandi, setelah habis mandi, jadi... Jika itu penuh dengan ketakutan, jika akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi, dan perlahan-lahan dia buka, dia langsung keluar dari kamar mandi. Anak, kalau dia berpikir, ya sampai kapan dia masa terus berada di kamar mandi, mau nginep di kamar mandi tidurnya di bak kamar mandi. Saat hendak membuka pintu, seketika suara tangisan itu berubah menjadi tawa khas makhluk halus, sembari menggerutu, dia bergegas membuka pintu dan berlari dari kamar mandi itu. Langsung saja dia masuk ke kamar kosannya. Disitulah untuk pertama kali tinggal di kosan itu, Bika itu sebenarnya dia melihat wujud, Bentuknya seperti wanita Tapi dia karena ketakutan Tidak sempat saling pandang Jadi seperti Orang memandang jatuh cinta pertama Jadi langsung saja dia Pergi kabur dari Kamar mandi tersebut Masuk langsung ke kamar kosannya Nah Di dalam kamar kosan itu Dika juga merasa takut Juga masih diganggu dengan Suara gedoran keras pintunya itu dari, dari kamarnya beruntung tidak lama setelah mas Arya teman uh, satu kosan dia tetangganya itu datang dan suara itu hilang setelah kejadian itu Dika langsung menghubungi Rehan dan menceritakan semua yang ia alami selama tinggal di kos-kosan tersebut Rehan mengaku tidak mengetahui apapun terkait kejadian itu Dika yang penasaran kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada warga sekitar Akhirnya Dika mengetahui bahwa ada kisah kelam di balik kos-kosan murah tersebut Menurut sumber yang terpercaya dan dari warga sekitar Yaitu seorang ibu beranak dua yang telah lama menetap di wilayah tersebut dahulu katanya ada seorang wanita tinggal di kamar kos-kosan tersebut tapi ibu itu tidak mengetahui siapa wanita yang tinggal di kamar kos tersebut dulu dia meninggal di kamarnya katanya dia itu terkena guna-guna orang ya semacam santetlah. Karena adalah laki yang suka sama dia dan jatuh cinta, tapi cintanya ditolak sama wanita tersebut. Karena rasa sakit hati, dia pergi ke dukun dan membuat perjanjian untuk menyantet wanita yang menolak cintanya. Ya, kayak kurang kerjaan, tuh laki-laki, berpikir kalau perempuan itu cuma satu mungkin di dunia. Dika terdiam mendengarkan cerita ibu tersebut Di dalam hatinya ingin cepat-cepat meninggalkan kamar kos tersebut Karena dia sudah capek mengalami gangguan-gangguan di kamar kos tersebut Katanya di kos-kosan itu kalau ada orang baru Pasti gak akan bertahan lama tambah ibu tersebut Singkat cerita setelah si Dika itu tahu sejarah dalam kos-kosan murah yang dia tempati, maka dia memutuskan untuk segera pindah dari kosan itu. Dan beruntungnya saat itu di tempat kosan Dika yang dia sewa, itu hampir habis, ya kemungkinan menurut Dika tinggal tiga hari lagi. Jadi dia merasa ya nggak terlalu rugi-rugi amat lah. Hanya tinggal tiga hari, harus membayar kembali lebih baik uangnya untuk pindah di tempat kosan yang baru jadi setelah mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari ibu tersebut jika langsung saja menuju ke rumah reihan untuk meminta bantuan jika dia besok akan pindah jadi dia bersama Rehan akan mencari kos-kosan yang baru dan Alhamdulillahnya dia dapat dan Dika pun meminta bantuan pindah besok hari. Saat itu pun Rehan diceritakan oleh Dika mengenai cerita kelam di balik kos itu dan Rehan pun terkejut mendengarnya dan meminta maaf karena telah salah mencari kontrakan. Atau kos untuk temannya Lanjut cerita Saat pindahan Dika Berpamitan dengan Mas Ari Dan dia pun Beralasan kalau dia Diajak sewa kontrak Dengan teman satu kelas Yang lebih dekat dari kampusnya ah, Makanya kalau kita Mau mencari tempat kos Jangan melihat murahnya Kalau murah kadang-kadang Mungkin ada sesuatu hal di balik itu. Oke, okay. saya rasa demikian saja cerita kita. Mudah-mudahan cerita ini kita ambil hikmahnya dan tidak membuat kita menjadi orang yang penakut. Jangan dulu tergiur oleh harga sewa kontrakan yang murah. Jadi kita harus pilih-pilih. Dan kita harus bertanya dengan warga sekitar apakah kos-kosan itu penuh dengan hal-hal yang baik Karena itu akan membuat mental kita juga terganggu Singkat cerita Selang tiga hari akhirnya Dika mendapatkan kos yang baru Yang jauh lebih nyaman dan aman Dan tentu tidak seangker di kosan yang lama Ya walaupun sedikit lebih mahal Yang penting Jika bisa hidup lebih tentram Oke demikian saja Cerita singkat kita kali ini Semoga Teman-teman terhibur Arman Pamit Dan undur diri Dan akan kembali Untuk menceritakan Hal-hal mistis dan gaib Di sekitar kita